Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan informasi terbaru dari Bunda wasi Ciora di kabar pertama kita awali. Dengan momen Bunda Lesti saat kunjungi Rizky Billar di Polres Metro Jakarta Selatan, didampingi oleh kuasa hukum dan tentunya sang ayah untuk bertemu langsung dengan Rizky Billar di Polres Metro Jakarta Selatan. Kita selalu kagum dan sangat tentunya bangga dengan sosok Lesti. Masya Allah, wanita yang sangat hebat, wanita sangat, wanita yang sangat. Wanita yang sangat penyebar Masya Allah luar biasa mudah-mudah Lesti derajatnya diangkat oleh Allah Amin Dan kita lihat juga di kabar selanjutnya Kita mendapatkan informasi yang sangat penting Dari kuasa hukum Rizki Bilar Bapak Surya Dharma Yang menginformasikan Bahwa Lesti Kejora sudah mencabut Laporan persahabat Ini diinformasikan langsung dari Kuasa hukum Rizki Bilar Dan Lesti Bilar itu sudah berdamai Keputusan Lesti Kejora yang diambil ini semoga keputusan yang terbaik persahabat ya, walaupun banyak fans yang sedih terharu dan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora mencabut laporan Rizky Bilar tetapi itu keputusan Bunda Lesti kita hanya bisa mensufa dan mendoakan semoga itu keputusan yang terbaik untuk Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya, komentar banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Instagram vias 619 mengatakan, Mungkin karena dia tidak ingin anaknya punya ayah mantan api. Sebenarnya sikap yang melunak seperti ini yang membuat pelaku KDRT jadi tambah besar kepala. Apalagi kalau punya anak. Bisa jadi tameng. Siap-siap aja pelaku KDRT makin berani Wow Kita lihat juga bersabatnya di kabar selanjutnya Ada sebuah artikel Mengenai pencabutan laporan Lesti Kejora Polisi mengungkap Ada upaya pencabutan laporan Kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT Oleh Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar Diketahui Lesti sore tadi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ia datang bersamaan saat polisi sedang menggelar konferensi pers terkait status menahan atau penahanan terhadap Rizky Bilar dalam kasus KDRT. Pihak Lesti tiba-tiba dia datang dan ingin cabut laporan, kata Kabil Humas Polda, Metro Jaya, Kombes, Indra Zulfan saat dihubungi hari Kamis kemarin. Pulsingan ini pun diunggah kembali oleh akun tentang Fatih Underscore. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Walaupun dicabut, tetap ada penahanan selama 20 hari. Semoga 20 hari itu Bang Bilar bisa berpikir. Mudah-mudahan bersahabat ya. Dalam 20 hari ditahan, Rizky Bilar bisa berpikir positif. Dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya, kita lihat juga persahabat. Ini ada video Bunda Lesti Kejora saat di kantor polisi bersama Rizky Billar, mereka sangat romantis persahabatnya. Dan kita lihat videonya mereka sampai berpelukan Allah, Mudah-mudahan ya keputusan yang diambil oleh Bunda Lesti Kejora ini keputusan yang terbaik. Sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ya, tentunya banyak sekali tentunya komentar yang diberikan. Ini lagi rame banget di akun Twitter. Diunggah oleh tentang Fatih underscore, kita lihat persahabatnya dari akun Katarina Zen Angelica. situ mengatakan dalam kalimat komentar, Mau Lesti cabut laporan atau enggak, itu hak dia. Jangan sampai ini malah dijadikan alasan buat orang ngebenci Lesti. Ingat posisi dia di sini korban. Gak gampang jadi dia Karena pasti banyak pegumulan dalam memutuskan hal ini Melaporkan suami sendiri itu bukan hal yang mudah Kita lihat juga komentar lain Aku juga mikir gini sih Soalnya kalau dilihat-lihat si Lesti kayak gak tegaan gitu Tapi moga aja nggak balikan Kalau sampai balikan bakalan nyakitin banyak orang sih Khususnya keluarga Lesti sendiri Berikutnya ada komentar Jangan dicontoh sikap Linpan Lesti untuk para adik-adik yang sedang menghadapi laki yang seperti itu. Percayalah, kalian tidak akan pernah sama lagi. Trauma itu akan selalu muncul setiap kali ada trigger. Itulah persahabannya beberapa tanggapan, komentar di akun Twitter yang sedang ramai. Pembahasan soal Bunda Lesti yang mencabut laporan. Kita lihat juga tanggapan lain di postingan ini dalam kalimat komentar yang diberikan diantaranya dari akun Ariana Trisna mengatakan, Bilar udah dapat sanksinya dari, dari kalian semuanya. Dia udah don mental dan lain-lain. Kalian mau apakan lagi? Lesti sayang suaminya. Tapi suaminya butuh dikasih pelajaran dan udah dikasih pelajaran ada hitam di atas putih. Dan Lesti lebih tahu suaminya, lebih tahu jawabannya. Don't judge. Jadi dia itu berat. Dan ini bukan prank ya, Lesti dan suaminya tidak pernah speak up, tapi kalian semua mengejar mereka. Beberapa tanggapan pun beragam dari para fans, netizen mengenai hal yang dilakukan oleh Lesti Kejora dalam pencabutan laporan untuk Rizky Pilar Sang Suami. Selanjutnya, para sahabat kita simak juga ada sebuah informasi dari atau Nurman Dewi yang dirangkum oleh akun Omti on Baby BBL. Info terbaru dari Ontinurma, yang pertama Lesti datang buat menemui Bilar, yang kedua status Bilar sudah ditetapkan sebagai tahanan, yang ketiga Lesti dan Bilar saat ini sedang berada di tempat penyidikan, yang keempat proses penyidikan masih berlangsung, yang kelima untuk kasus ini adalah kasus delik aduan, jadi saat korban merasa dirugikan, korban harus melapor. Yang keenam, misalnya ada perdamaian Ada pencabutan laporan itu bagian penyidik Yang ketujuh, Lesti hari ini bukan untuk memenuhi panggilan Tapi benar-benar untuk menemui bilar Yang kedelapan, walaupun ada pencabutan laporan Tapi surat penahanan sudah diterbitkan Si tersangka harus mengikuti prosedur hukum Jadi tidak sembarangan lepas tahanan Yang ke 9 Lesti awal laporan kan beritanya delik aduan. Jadi kalau Lesti mencabut laporan penahanan si tersangka akan ditangguhkan dan perkara selesai. Tapi dengan syarat hukum dan proses penyidikan. Yang ke 10 walaupun ada pencabutan laporan karena sudah ada penerbitan penahanan, si pelaku tetap melakukan proses penahanan maksimal 20 hari sesuai berkas penerbitan penahanan. Tapi bisa juga berkurang waktunya tergantung keputusan penyidik. Sekian terima kasih. Itulah persahabat ya, informasi dari AKP Nurman Dewi. Dan pastinya persahabat, komentar pun banyak sekali diberikan di antara akun Gaya HRM mengatakan, Terima kasih banyak, walau apapun keputusan dedek aku tetap menyokong. Karena dia sudah berpikir panjang dan meminta dari Allah apa yang terbaik untuk dirinya dan Fatih. Mungkin ada perjanjian sebelum mencabut aduan. Semoga Bilar insyaf dan menyesali perbuatannya. Amin. Mudah-mudahan bersahabatnya Rizki Bilar menyesali perbuatannya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya juga, persahabat, ya kita lihat ada postingan dari Bang Bumi Suarez 9 jam yang lalu. Di situ ada sebuah pertanyaan sebelumnya. Bang, gimana keadaan Ibu Rosmala Dewi? Pasti hatinya hancur lihat Bang Bilar jadi tersangka. Kita simak kalimat jawaban. Kalau ditanya keadaan Ibu sekarang yang sangat soklah dan terpukul. Tapi kita semua udah beri support juga ke Ibu. Namanya juga orang tua yang enggak lah lihat anaknya sekarang pasti perasaan orang tua memang enggak tega banget melihat anaknya tentunya menjadi tersangka dan harus ditahan di kantor polisi kita sebagai fans harus mensuport dan mendukung walaupun hati sangat kecewa banget ya dengan keputusan yang diambil oleh Bunda Lesti tetapi itu mungkin keputusan yang terbaik oleh Lesti Kejora kita hanya bisa mensupport dan mendoakan dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar terbaru mengenai Bunda Nasti Kejora. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Nasti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.